kita coba dulu bagaimana cara mengganti cleaning blade Canon 3235-3245 ya. oke pertama ini kita buka dulu covernya, kebetulan ini sudah saya buka duluan, baru ini kita turunkan tabung tinta ada dua baut yang harus kita buka ya. ini pertama ini yang ada obeng baru yang kedua ini di bawah, kebetulan ini bautnya sudah saya buka nah, baru cover belakang harus dibuka dulu ya, biar jangan nyangkut sebelum menariknya kita buka dulu kunci dari developingnya, turunkan ke kiri baru bisa kita tarik dulu tarik pelan-pelan ini unit gramnya ya udah kita buka sebelum kita mengganti blade, kita harus buka dulu beberapa bautnya ya ada di sini, ada di sini, dan di sini ya. Nah, pertama, ini kebetulan bautnya sudah saya buka, kita tinggal tarik-tarik aja ya. Oke, letakkan ini, cara tarik ini sambil pegang drumnya. Drumnya dipegang. Oke, kita angkat drumnya ya. posisi naman baru kita tarik ini rollnya pelan bukanya pelan, napirnya ini bisa patah. Oke. di ini ada dua baut yang harus kita buka, ini bautnya ya, di sini dan di sini kebetulan ini bautnya ada udah saya buka tinggal kita membukanya tarik dari bawah ya Oke. setelah itu kita bersihkan bersihkan dulu biar agak hilang tenor-tenornya ya kita ambil blacknya yang baru ya ada uh, yang sudah buka, sebelum saya sudah buka blacknya nih, kita masukkan, oke, kira-kira udah pas kita bikin bautnya, baut yang pengikat blacknya ya. jangan lupa masukkan rollnya nih sebetulnya masukkan kita bersihkan dulu harus jangan sampai patah Okay. tinggal memasang drumnya ya drumnya posisikan ini masuk dulu dia sarangnya yang bergerigi ya yang ada gearnya baru bersamaan ini kita masukkan sampai ada lubang di dalam drumnya itu lurus besi udah padat, <tuh> kita pasang ini jangan salah pasangnya kawan kita kunci. Setelah ini aman, kita pasang kembali Setelah blade-nya kita ganti Dengan yang baru, coba kita masukkan lagi ke mesin Hati-hati cara memasukkannya Harus sama Lahan Dorong Kita buat bautnya dan jangan lupa. Sebelum menyelesaikan ini, ini kunci deplopingnya ini harus dikunci lagi. Dinaikkan ya. Cover. Oke, tutup pintu samping. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pemula. Teman, kita coba dulu bagaimana cara mengganti cleaning blade.